Guys, sebentar lagi kita nyampe di tempat bekas tinggalnya Sacho. Uh. Gimana sih, bahasa Indonesia? Aku jadi berantakan. Bekas uh. tempat tinggalnya Sacho yang bener, yang mana apartemennya belum. Belum, belum sabar, guys! Panas banget, guys! enggak bohong di sini. Uh. Adem, nggak kayak di Tokyo. Panas, panas bawa. Yang beda menurut aku ya di sini tuh orang-orang pakai mobil kan utama tuh banyak banget mobil. Tapi pas kita mau nyebrang jalan itu mobilnya nggak berhenti jadi mobil yang didahuluiin coba di sini. Hmm. Ya nggak? Huh? Oh, aduh, buk, okay. udah Rute. tua kamu. Ini orang ah. udah tua nggak bisa denger Mas. orang ngomong apa. ah kita aja ya luar sana. Nah, kita Oke okay. sama Tapi aja kan? Sama ya, kayaknya udah. Oh. Abang-abang, enggak tahu. Nggak usah sombong situ. Jadi, jadi kalau kita nyebrang jalan di sini ya, nggak kayak di kota-kota lain, ini orang yang harusnya didahuluin, jadinya mobil yang didahuluin. Jadi tadi kita pas menyebrang tuh, nunggu gitu, tunggu mobil lewat dulu, baru kita ke jalan kaki nyebrang. Maksudnya bukan jalan yang besar yang ada ininya ya, yang ada lampu merahnya. Oke okay, guys, oh, udah mau nyampe nih katanya. Sini, Mana sini. Di sini. Di sini? Mana? Oh Mana? Ini katanya guys, ini sini. rumahnya katanya. Kamu tinggal di sini? Iya. Okay. Di sini katanya guys. Ini? Cakep ya? Ya, Beneran ini? Ini kan? Iya, iya. Beneran gak lupa kan kamu? Iya, ini. Lantai berapa? Lantai empat. Lantai empat. Bangunannya tinggi guys. Gimana kamu nostalgia? Iya ya Woo, Gedungnya gede Ka Tapi kamu bukan pemiliknya kan? Kamu nyewa doang kan? Nyewa-nyewa hmm, Kirain kamu yang ini yang punya hmm, Tadi aku berharap tuh kirain Dia punya ini harta bangunan gedung gitu ya Ternyata dia cuma nyewa doang Sayang sekali saudara Guys, konon katanya Kota ini lebih banyak ini ya Kaki teman ini kan? Iya yeah. Ternyata benar Dimana-mana kita lihat tuh Orang-orang naik sepeda Orang yang berumur Udah di atas 60 kayaknya Apaan, yuk nah, kiri. ke kiri ke kanan oke, kiri ya. itu. ke kiri ke kiri guys mau cari makan siang makan Sudah buka? siang guys apaan Sudah buka ya? apanya makan siang restoran itu. Itu restoran. restoran yang mana itu. oh yang itu ya. oke okay, guys kita mau makan siang dulu guys Gimana? mau nyebrang ini kan ya ya nyebrang berarti ya? enggak ada tempat nyebrangnya guys. ya udah kita lagi di sini juga. bentar, nyebrang sayang. ada mobil. bingung aku. ini, ini rumah sakit sayang. Uh, day service ini buat orang tua ini. oke okay, ini dia. masa makanan pagi sih? tapi sampai itu loh. sampai jam 3 makanan paginya. Masa ini sarapan sampai jam 3, apa? Iya Di sini beneran? Di sini Oke, okay, yuk masuk Ayo. Kamu sering ke sini sebelumnya? Sebelumnya iya Setiap dua minggu ya aku datang Ke sini? Iya, soalnya ini murah Murah? Iya Murah? Iya, murah Tapi tadi aku lihat 900 loh, 900 ya? Belah, dulu lebih murah Berapa dulu? Sekitar 800 ya Sekitar 800? Iya loh. Uh. Tapi suasananya ya Satanya gak berubah sepertinya berubah berubah pemiliknya sama sama orang lokal oh, orang lokal ya iyalah masa dari Osaka dari Kyoto dari Tokyo ke sini ya? jadi kita <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> karena kamu juga sempat jadi orang lokal oh, iya yummy oh, Gohangku banyak banget, gohang, gohangku. Gohangku biasa. Wah wow, guys, enak banget tapi bukan cuma enak rasanya. Gimana perasaan kamu? Aku kaget banget. Ah? Uh -huh. Soalnya mereka masih ingat. Sama kamu. Iya. Kamu iya? berarti sering kesini? Sering, iya tapi setiap dua minggu atau dua tiga minggu. minggu gitu. Oh. Iya. Tapi kadang-kadang Dia ingat luar iya, biasa. Mungkin luar biasa. wajah kamu agak spesifik kali ya. <laughs> mungkin nggak ada orang yang muda ya, di oh, sini. Tapi kamu kan udah tua. Iya <laughs> itu guys, ternyata banyak banget kisah-kisah yang ter... Kisah, -kisah. ter kisah. <laughs> kisah yang... Cafeteria? kafeteria padahal ya? Iya. Yeah. Pemiliknya ingat kamu kan berarti ya? Iya, yeah, ingat ya. Oh, luar biasa banyak cerita-cerita yang sebenarnya aku nggak tahu ya dari dari ini cintaku ini ternyata dia welcome sama orang lokal oh, ada cerita cerita cerita lokal juga oke okay, guys uh, sampai sini dulu video kita kali ini thanks for watching and always be smart ya uh, beginilah cuplikan beberapa part kecil dari kehidupannya Syacho. kecil aja ya kecil aja Semua ceritanya so, udah datang ya jadi ya. kita harus cepat-cepat thanks for watching always be smart and... bye, -bye. bye bye bentar sayang Kan keretanya di sana, iya, ngapain kita, kita kesini? <tuh>